subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita lihat persahabat ada video baby yang makin aktif, makin pintar masya Allah banget ya bang L memang selalu menjadi kebanggaan kebahagiaan untuk kita semuanya Doakan yang terbaik buat BBL mudah-mudahan selalu sehat Selalu menjadi kebanggaan orang tua, amin Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun Sentul Putih Bilar Pagi anti-uncle, Masya Allah seneng banget lihat abang yang aktif dan makin pinter Masya Allah Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Diantaranya dari akun Nin.Mulyadi Masya Allah, Abang Fatih cerdas banget ya. Balonnya dilempar keluar supaya dia bisa keluar hebat, anak salehnya pada Leslar. Masya Allah, bangga bahagia dengan BBL. Kemudian juga, persahabat kita lihat di sini ada cidukan juga untuk warga Konoha. Wawancara bersama Ustadz Fahrul ini mengenai Lesti dan Rizky Bilar. Alhamdulillah, makin bangga dengan Leslar yang dua-duanya. Ingin belajar tentang kebaikan. Kita makin bangga, apalagi persahabat dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang soleh Dan salah satunya adalah Ustadz Fahru, persahabat. Ini juga menyampaikan bahwa memang Lesti dan Rizky Pilar itu dua-duanya pengen banget belajar. Apalagi persahabat Leslar itu lagi mencari guru ngaji. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Fahru saat diwawancara. Kita lihat juga persahabat kalimat yang ditulis oleh akun Sandal Billar, Bilar Masya Allah, seneng banget dengar kalau Leslar lagi nyari guru ngaji dan rajin belajar agama Senengnya lagi yang mereka lakukan, no content tuh persahabat Masya Allah, membuat kita bangga dan kagum dengan Lesti dan Ruti Billar. Kita lihat juga banjir komentar di unggahan ini diantaranya antaranya terikut ini ke Almira yang bikin rumah tangga lesser kokoh itu dua-duanya mau belajar jadi lebih baik. Karena kalau pribadi yang mau belajar pasti nggak egois, ngerasa paling benar tapi saling introspeksi diri. Salahku di mana ya? Saling deg itu bagus buat keutuhan rumah tangga siapapun. Semangat les largo. Ada juga persahabat tanggapan dari akun Al-Khalifi Faki, Masya Allah, bahagia dan bangganya lagi, mereka berdua tidak ego. Mereka lebih memilih untuk memperbaiki, memperjuangkan rumah tangganya bareng-bareng, dan belajar bareng-bareng. Tidak saling meninggalkan. Nama sebilah. Semoga istiqomah terus untuk Leslar. Makin bahagia Leslar family, kesayangan, dan sehat-sehat. Amin. Ya Allah. Masya Allah. Begitu banyak support dan tanggapan yang positif untuk idola, mudah-mudahan tetap istiqomah, selalu belajar kebaikan. Selanjutnya, kita lihat juga bersahabat di unggahan Om Izhar Dua jam yang lalu, memposting foto bareng Coach Adibal. Ini momen semalam. Bismillah, kata Om Izhar Apapun project apapun yang dilakukan mengenai karya, mudah-mudahan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran untuk Leslar. Kita yakin Lesti akan berkarya kembali, akan menyuguhkan kejutan dan bismillah lagu terbaru selalu dinantikan oleh kita semuanya Masya Allah. doakan saja yang terbaik para sahabat, untuk idola kesayangan mudah-mudahan selalu sehat selalu lancar dan selalu dipermudah segala urusan dan kita semuanya mudah-mudahan juga selalu bahagia dan semakin kompak untuk mendukung dan support karya-karya Leslar berikutnya juga persahabat kita simak di wanggahan MRB Clothing Line ini baru saja menginformasikan, siapa dapat, dia cepat Wow, ini kebalik kata katanya persahabat ya Yuk, kayaknya ini stok terbatas, jangan sampai ketinggalan siapa cepat dia dapat Ini mengenai produk terbaru dari MRB Collecting Line persahabat Masya Allah, mudah-mudahan sukses terus juga untuk bisnis dan usahanya Leslar Mudah-mudahan juga persahabat kita hari ini mendapatkan kebahagiaan, kejutan, kabar baik dari Leslar